bangun bangun bangun bangun Udah, bangun belajar hadis belajar hadis Gue tuh kalau jelasin tuh nanti dengerin, ngeri gak usah tidur malah tidur usah lolosin oh, iya iya hadis Yang mana dibahas tadi emang ya, nih hadisnya nih nih ntar ketawa ketak saatnya nih hadisnya bakal dites Bener, hafalin eh, iya Udah, makanya jen jangan tidur jangan ya paham nggak kan, paham sih. nggak paham mana nggak paham? nggak sih jadi gimana nih? tanya sih. gimana nggak berani? lah. gimana yang tidak paham tapi enggak tidak Ustadz hanya ustad masih. udah, tanyain dong kalau nanti berani. mana nggak berani sih? Nah, berani. Aja. oh iya tanya aja tanyain al. Oh, iya al. iya yeah. al pinter tanyain tanya ini. ayo gas. itu udah alah oh iya ayo masuk ayo yuk assalamualaikum wassalam bikin lantung alah ya. Alhamdulillah. air kenapa nih Duh. jadi gini al ya kita mau banjir gimana situ hadis yang tadi itu oh iya sorry sorry nah jadi gini oh iya hadis yang ini ya nah nanti kita belajar di sini nih hmm kita belum paham, hmm. kita tadi nggak perhatiin ngajarin gitu, hmm. ntar juga ada ujian nih, buat di sini, kita belum paham, bisa ntar kalau ya. misalnya kita ujian kita di gimana dong, ntar nggak bisa jawab pertanyaan saya gimana, itu kan nggak, ah apa nggak itu si Al, hmm. nah ini kita minta tolong ya hmm. buat si Alnya ngajarin kita gitu, kita berdua kita belum pahamnya, bisa nah, ya. bisa. bisa, ya. bisa, bisa. Allah, itu hadis ya. Oh. <tuh> uh, <tuh> sebelum kita belajar, kita harus baca doa dulu supaya kita dapat pertolongan dari Allah plus ilmunya berkah. Allahumma innalasaluka ilmunafiga waris tan tibah wa amala mutaqabala. Amin. Nah, begini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yuminu ahdukum hatta ma yuhibbu hadis, "Ana min kamalil iman anuhibbali akhina ma anuhibbu li anfusina." Wkhalikah anak krohali akhina ma anak krohu Pain Jadi kalau misalnya, aku eh, misalnya Sorry. Hmm, Berarti kita tuh harus mencintai saudara Muslim yang lain, mm -hmm. sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, benar. Oh, gitu ya, ya, ya, ya, Jadi misalnya gini nih, mm. anak dikasih sama orang hadiah, mm. terus sama terus anak seneng sama pemberian orang itu, mm. makanya anak kasih balik hadiah ke orang itu. Mm supaya dia senang hmm. jadi iman anda sempurna nah ya itu salah satu jalan untuk iman itu sempurna oh itu itu paham ya? paham ya paham jadi nanti di ujian nanti bisa dong insya Allah insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Al tentunya Amin. alhamdulillah enggak ada wah alhamdulillah, Mbak Dengar. Mbak Dengar. Mbak Dengar. Mbak Dengar. alhamdulillah. alami alhamdulillah Berarti kita tuh harus mencintai saudara Muslim yang lain, hmm. sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah. Benar. Oh, gitu ya, ya. Nah. Ah. Al. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tadi nilai dapat muntas nih. Iya, Ana juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena dia udah ngejarin kita. Yee. itu semuanya karena Allah. anak cuman perantara aja. O, jadi. jadi, semuanya karena Allah. Ya, ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah. karena kita tertidur yuk. Gosok, gosok! Ya, ayo, guaasa, guaasa, guaasa. Nah Ayo, kan ente juga tadi yang ngajarin hadisnya. Lalu, menu adu kum hat tayo akhihi, ma you have nafsi. Nah, gitu tadi. tadi ente udah bikin kita senang. Udah deh, tas nih. ujian hmm. Nah, sekarang kita bikin, bikin ente senang nih. Hmm. Kita ngetir ente. Oh, ayo, oh. yuk, siap, yuk, yuk, yuk, nah, <laughs> ayo. Yuk, dunia, yuk, yuk, yuk, yuk, pakai denda ya, lek, yuk, ente.